dulu ayo video unboxing paket dan foto nah. nomor resi yang jelas. Jika, dilihat, dilihat. Jika memang ada rusak, kurang ada kurang ada rusak kamu punya bukti dan bisa diinfokan nah. ke admin. Mohon tidak. Bisa Masuk video dulu. Eh. <tos> halo teman-teman aku mau unboxing paket dari ini yuk si paketnya paketnya baru datang kah disuruh kayaknya sesuai tuh banget mau beneran -bener, gak sih rak langsung aja buka terus uh, oke guys langsung yeah. ngaca kita buka Piron. guys kondi. Hmm. lanjut Nih, langsung, langsung, langsung. Jadi. Oh, Brasilia di. Pakai sama plastiknya dulu. Weh. Mm. Terima kasih. Weh. Mainannya ternyata kasih. lagi. Remote-nya, ada remote-nya apa saja kelengkapannya dikasih adik Oke. Keyboard cas. Kabel cas. Keyboard lagi. Sama, Bang, untuk ngerakit. Kiri, kiri, kiri, kamu eh bukan kiri, okay. ya, Coba kamu kiri, kiri, kiri, kiri, ora kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri, oke buku apa hmm, manual buku itu namanya coba dirakit bisa nggak nah, nggak bisa bahasa Inggris oh, aduh, kita coba, aduh. Bisa Inggris kita cek dulu satu persatu, satu persatu. ada satu remote ya, ya terus tuh di cash hidron utamanya, rumah, di rumah, di rumah, di rumah, di di rumah, di dua ya rumah, di rumah, di rumah, di ya? di rumah, itu ya? itu na tambahan di kita, kita rangkai. E. lagi apa? Eh, kamera. kamera. Itu. Terus kameranya. Ya. Yeah. nanti dilihat lagi. crack. Yeah. terus yo rakit, ini dulu, kalau gambari wae pas. Aku lihat di manual usernya, terus kita akan coba merakit, gitu loh. Jadi sih pengen, ayo, teman-teman kita, teman-teman kita, rakit, rakit, perbekal, perbekal, manual. Berpeka -manual. Oh. Ya, pokoknya dari apanya dulu? Tak tahulah. remote dulu. Okay. Ini gambarnya kayak gini. Ini ini gambar Iki baling-balinge iki. Baling-baling yo itu cadangan aja lah. Hati. Enggak di. Oh iya, itu cadangan. Heeh. Uh -uh. Ke sana sana. Yo iki. Hmm? Iki kuwi iya, de. Itu diterus sampe tangane. Eh, iki kakinya kan di bawahnya. Oh iki. Hima, iki gigi Iya, sebentar lah Wow. cobra Ayo dok kembali, <tuk kembali. Hmm, gini. <tuk> kembali. Oh, iya. e, dikasih kita kelihatan. Hmm. Kamera lihat, kamera coba. Gimana <tipun> tuh? <Kipi, yuk>? Nah, <tipun> saya gitu-gitu. Pak shot. Ini sama lu buahku. Sini. Tinggal masukin gini loh. Ke asal posisinya tepatkan nanti. Masuk. Injih kok menggelu. Satu lagi. Injih Posisinya gini loh. Hmm. Oke, okay. kan okay. pelan-pelan dirangkai. Ki. Enggak apa-apa. Ini kamera, kamera yang saya bidik ini ciri, kilangan oh, ini baterai ini, berada? Ini biaya buka, iki iki ini, Wih udah error drone-nya udah ter bisa segini kita remote. remote Wah. Yeah. Wow. <tut> putih hitam dong Rani Pak. Ini dilihatnya Ya, yeah. Ada. Ada. Wah, wow, landing yang kurang sempurna. Ayo. Leo. Leo landing, landing. Yo. Oh. Woo kanan gig gitu kameranya kelihatan berapa ya yeah. ayo. ayo nggak bisa nggak bisa ayo dalikan. Oke. Ah, bagus. Ayo berhenti, Ci, berhenti. Itu naik turun, naik turun. Nah, berhenti putar puter Nah, oh, berhenti. Nah. berhenti di atas, coba. nah top kanan nah yuk pendut pelan pelan nah. yuk pelan pelan hmm latihan naik turun Ya lah, yuk. Teruslah di situ langsung eh. Hmm, main-main dia. Ah, you, eh. Yo kiri, coba ke yang kiri, ke yang hey. kanan. Hmm. Landing di tempat sebelah, supaya seberang, bu. Uh, slow, kenapa? berhenti naik turun kanan kiri awas <laughs> Wah. Wow.